halo kawan-kawan balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi di sini kali ini kita bakal nyobai room CGS cgsi e oxygen os di realme 5 plus pertama kita masuk dulu ke mode recovery ya. di sini saya sudah anggap kalian sudah install recovery ya kalau yang belum install lihat aja di atas ada linknya saya taruh oke okay, sekarang sudah masuk TWL nya Aduh cahayanya Oke okay, kita ambil dulu otg ya Karena data filenya saya masukkan otg Dan yang pertama kali itu yang perlukan adalah nge Jadi ini data bakal kapus semua Jika kamu nggak mau kapus silahkan di backup Takut semua data cakap internal stok, jangan ya. Itu pengisiannya, walaupun di sini internal nya ada kosong karena baru diinstal. web tadi, sekarang udah di wipe kita balikkan lagi ke awal-awal baru. Kita klik install di sini, kita arahkan ke OTG oke okay, di sini rumenya kan berupa image jadi kita ganti jadi install image dengan ngelih yang di bawah itu tadi baru kita klik Oksigen OS nya oh, bentar ya oke okay, di sini kita tanda itu sistem image ini, ini make untuk sistem ini rum Cgsi jadi room ini sebenarnya digunakan untuk semua HP dan sekarang kita bisa coba di realme 50. eh realme 50 realme 5 biasa ya oke karena waktu install agak lama kita percepat aja kayak biasa akhirnya selesai juga, tapi jangan langsung reboot ke sistem, kita back dulu. di sini kita back lagi, baru kita wipe, tapi ini factory data, baru klik ya apa, tulis yes, tulis pula ketik yes, baru kita back, di sini baru bisa di reboot ke sistem, sweet aja dan kita bakal nunggu. Oke okay, kayaknya lebih baik tim cepatkan. oke okay, HPnya udah YouTube jadi kita bakal coba review aja langsung ini itu navigatornya bawah itu nyatu ya sama nomor dan ini WiFi display nggak bisa nampak kita nah, coba nyambungan ke WiFi dulu oke okay, dari tadi saya coba masih password dan nyambungan ke WiFi sangat sulit dia kayak terpental padahal kalau kita lihat di apanya website eksternya booknya itu cuma 3 biji gak ada booknya gini oke okay, kalau gitu saya akan coba lagi dan akan saya restart <laughs> dan sini saya benar benar jantungan sampai saya bongkar semua HPnya Waktu di restart itu rupanya hp-nya mati Dan di itu nggak hidup Dan masukkan ke dalam komputer juga nggak ke detek Ya bikin jantungan sih Sampai saya bongkar Dan saya cabut buat Baru hidup lagi Ya, mana ya Yang tadi gitu bisa kayak gitu Pertama kali install Kalau nggak berhasil tiba-tiba di restart eh HPnya mati, tanpa ada, eh, tanpa ada error gitu mati aja boleng hitam, layarnya nggak hidup ya. Dan kalau nggak percaya nih kita coba ya, katakan hmm, biar lebih nampak jelas. Ini WiFi udah bisa nggak ya? Kita coba nunggu nah, masih belum bisa reset terus Android itu nabarnya ya oke untuk aplikasi bawaannya kayak gini aja Hai lumayan masih Android 9 ini aplikasi bawaannya aja enggak ada kamera kameranya rupanya mesti diinstal sendiri mesti install gcam sendiri dan kita bakal coba udah matikan bukan di restart apakah bakal blank hitam juga oke okay, kita coba hidupkan lihat enggak ada respon sama sekali mesti kita cabut ininya Sebenarnya ada caranya sih untuk restart paksa di HP, tapi karena tadi saya panik, jadi saya cabut di semua. Nah, hp-nya bisa hidup lagi, kayaknya ini kostum room nggak bakal saya review lebih lanjut lagi. Ya, cukup sukses sampai situ aja lah. Oke okay, jangan ditutup dulu kita bakal ngasih tahu sedikit aja ya kayak mana cara restart Jadi kalau mau restartnya ini, tapi ini pakai paksa itu tombol volume yang up dan down diturkan bersamaan juga dengan tombol power aja. Tunggu berapa detik, langsung restart.